Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, jumpa lagi dengan saya dalam belajar psikologi ini Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah kegiatan pengabdian kepada masyarakat Kita sadar bahwa tingkatan stres di uh, Indonesia dari tahun ke tahun itu selalu meningkat nah kemudian berdasarkan sebuah kajian atau penelitian yang dilakukan uh, di Indonesia bahwa uh, tingkat stres masyarakat Indonesia itu uh, dibandingkan ya selama dua tiga tahun terakhir itu itu uh, mencapai angka dua yang melibatkan satu juta se 1.161 responden dari periode Maret hingga April 2020. Nah, kemudian pada tahun 2021 lonjakan terjadi hingga bertambah menjadi 32% tingkat stres atau depresi yang dihadapi oleh uh, masyarakat. Terutama peningkatan itu disebabkan oleh banyak faktor. Pertama ada kondisi pandemi yang kita hadapi, tuntutan kehidupan yang membuat kita lebih ini dan kemudian perkembangan teknologi di era digital ini yang menuntut kita uh, siap untuk menghadapi itu. Nah, pada kegiatan ini dan penelitian-penelitian yang sudah saya lakukan, nah tingkat stres itu banyak faktor yang menjadi penyebab uh, stres itu uh, meningkat. gitu ya. Kurangnya dukungan sosial dan kemudian kemampuan kepribadian yang tidak mampu untuk mengatasi kondisi atau masalah yang dihadapi dan kondisi-kondisi perkembangan zaman yang begitu cepatnya yang harus dihadapi. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, selaku seorang dosen, maka saya akan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di uh, SMA Negeri 1 Kuantan uh, uh, Mudi. Nah, oleh karena itu, pada kegiatan ini kita memberikan uh, sebuah pelatihan manajemen stres kepada murid-murid SMA. Kita tahu bahwa pada usia remaja itu dikenal dengan brain and storm Masa yang penuh dengan konflik, masa yang penuh dengan masalah.